Selamat pagi, adik-adik. Balik lagi nih sama Kak Asmat. Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan baik ya, Mama, Papa, Om, Tante, Om, Opa, terkhusus adik-adik. Semoga semuanya suka cita dan sehat selalu. Kak Asmat juga di sini sehat loh. Siapa yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Wah, semuanya udah siap ya? Oke, kita siapin dulu yuk. Kita siapkan apa dulu, Kak? Alkitab kita ya Sebelum nanti kita akan berdoa Kita siapkan bacaannya dulu Dari perjanjian lama Kitab 2 Samuel Pasal yang ke-9 Ayat pertama Sampai yang ke-8 Sudah ketemu semuanya kalau sudah ketemu, biarkan alkitab kita tetap terbuka ya, adik-adik, adik-adik boleh ditandainya alkitabnya ya. Nah, pakai talinya yang merah atau biru atau yang lainnya yang ada dalam alkitab boleh, atau ada pembatas alkitab boleh ditandainya, biar tetap terbuka kita bersatu dalam doa. Kita tangan, tutup mata, terbuka kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan kami boleh bangun di pagi hari ini Kami sudah bernyanyi, saat ini kami mau baca Alkitab dan dengar cerita Firman Tuhan Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Amin ye keren Kasat bantu baca adik-adik ya Kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-9, ayat ke-1 sampai yang ke-8 Judulnya "Daud dan Mephiboset": Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul?" Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, hamba tuanku Kemudian berkatalah raja Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah Lalu berkatalah Ziba kepada raja Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan Yang cacat kakinya Tanya raja kepadanya di Dimanakah ia? Jawab Ziba kepada Raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Kata Daud, Mephiboset sesudah itu... Raja Daud menyuruh mengambil dia Dari rumah Makhir bin Amil dari Lodebar Dan Mephiboset bin Yonatan bin Daud Saul Masuk menghadap Daud Ia sujud menyembah kata Daud Mephiboset Jawabnya Inilah hamba tuanku Kemudian Berkatalah Daud kepadanya Janganlah takut Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan Ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul Nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku demikianlah pembacaan Alkitab Oke, kita udah baca tadi Alkitabnya ya Adik-adik ya. Siapa yang tadi membaca dengan baik? Lalu hafal nama-nama tokoh yang tadi dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang kasat bantu baca dari sini. Ada yang hafal? Ada apa saja tadi ya? Yang pertama dari judulnya ada Daud da Merti boset, betul Lalu ada apa lagi? Ada Saul Ada Yonatan Dan ada Ziba Ada berapa tuh? Lima orang ya kurang lebih ya Tadi di dalam bacaan yang kita baca hari ini Nah apa sih Kak Astad yang mau diceritakan hari ini? Kak Astad mau ceritakan Tentang kebaikan Raja Daud Adik-adik Siapa yang mau dengerin ceritanya? Ada suara ayam di luar ya Nah adik-adik Kasih ceritakan Tentang kebaikan Raja Daud Apa ya yang dia lakukan Nah, Pada saat itu adik-adik Saat Raja Daud sudah menjadi raja Nah sebelum Raja Daud itu Yang jadi raja adalah Raja Saul Raja pertama ya adik-adik ya Nah dia ini puja anak namanya Yonatan Yaitu sahabatnya si Raja Daud Nah tapi Saul ini uh, Benci Saul ini sebel sama Raja Daud, adik-adik. Nah, makanya pada zaman dahulu itu sebelum jadi Raja, Saul kejar-kejar tuh Daud, adik-adik. Nah, mau apa? Dia mau bunuh Daud. Nah, tapi berkat Yonatan, anaknya Saul, dia baik, adik-adik. Dia sahabat sejatinya Raja Daud. Nah, dia menolong sehingga Daud tidak jadi dibunuh oleh ayahnya, yaitu Saul. Nah jadi sekarang dia sudah menjadi raja ya adik-adik ya Di bacaan kita saat ini Nah lalu apakah kebaikannya Raja Daud? Iya Nah saat Saul dan Yonatan waktu itu sudah meninggal Sudah tidak ada adik-adik Mereka kalah dan meninggal di medan pertempuran waktu perang Nah saat itu saat Daud menjadi raja Dia mencari ini adik-adik tadi kan di bacaan Alkitab kita Dia nanya Adakah yang tahu, keluarga yang masih tertinggal, orang-orang dari keluarganya Yonatan atau Saul yang masih hidup. Nah, raja Daud tanya, "Nih, tadi buat apa ya?" Nah, ternyata banyak orang yang dengar terus orang itu. Orang-orang bilang, katanya e, ada e, tuan, hambanya Saul. Waktu itu ada pelayannya Saul, namanya Ziba. Tentu waktu Raja Saul masih hidup Ada si Ziba ini yang jadi pelayannya Nah terus dipanggil deh Dia disuruh ke istana Nah ke istana terus dipanggil sama Daud Terus Daud bilang ah, Kamu Ziba Kamu waktu itu pelayannya Saul ya Apakah kamu masih tahu Adakah orang Atau keturunan dari Raja Saul Ataupun Yonatan Karena aku mau Melakukan Melakukan Kasih Allah, menyatakan kasih Allah melakukan kebaikan untuk keturunan dari Raja Saul ataupun Yonatan Karena pada saat itu Yonatan sangat baik, Daud Raja Daud ingat adik-adik kalau Yonatan itu baik Makanya dia mau ingat keturunannya Nah terus kata Ziba hambanya Saul, dia bilang apa? Iya ada tuan Raja namanya Mephiboset Nah dia anaknya Yonatan, wah ternyata masih ada adik-adik ya keturunannya Yonatan Nah tapi adik-adik apa yang terjadi sama Mephiboset? Iya dia mm, gak punya kaki adik-adik, kalau gak punya kaki berarti kan dia gak bisa jalan ya Jalannya terseok-seok. nah kayak gitu, kasian ya adik-adik ya Tapi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan sama Raja Daud? Iya, dia menyuruh Ziba untuk memanggil Mephiboset, anaknya Yonatan tadi Untuk datang ke istana Terus apa ya, setelah datang Iya um, Mephibosetnya bilang, iya ini aku uh, Anaknya Yonatan Tuan Raja Apa yang mau kamu uh, Mau dari aku Ternyata Daud gak mau apa-apa Justru Daud mau apa Mengembalikan harta Kekayaan milik kakeknya ya kan tadi si Raja Saul punya tanah yang banyak terus e, Yonatan papahnya juga punya tanah yang banyak iya mau dikembalikan ke keturunannya yaitu saat ini Meviboset nah terus juga Raja Daud yang paling spektakuler yang paling keren Adik-adik Raja Daud nih seorang raja yang punya mahkota nih yang mau mengajak tadi Meviboset yang kakinya tadi itu pincang Nah, mau makan? Iya, bersama di dalam istana Wow, keren ya Raja Daud ya Nah, adik-adik dari cerita yang tadi Kak ceritakan Apa ya yang mau kita pelajari? Iya, ternyata Nah, kita mau belajar dari Raja Daud Kalau kita melihat orang yang enggak punya kaki Nah seperti ini adik-adik ya Dia sulit berjalan Kita enggak boleh tertawakan Kita enggak boleh Ledekin betul Harus tetap kita tolong Mungkin kita bisa bantu dia jalan Seperti itu Adik-adik pernah lihat? iya Ada lagi nih Orang yang cacat lainnya Apa? Iya Ada yang matanya Nih matanya buta ya, tidak bisa melihat dengan baik, nah biasa dia suka pakai apa tuh? Tongkat ya adik-adik nah, juga bisa e, jadi berkat, bisa melakukan kebaikan dengan membantu mereka mungkin apa ya kalau ketemu di jalan bisa bantu nyebrang, tapi pastinya sama mama-papa juga ya, jangan sendiri adik-adik juga belum bisa nyebrang kan terus apalagi, mungkin kalau lagi di kereta Atau di angkutan umum bantu untuk dia melangkah turun seperti itu, hmm. menggandeng tangannya boleh Lalu apa lagi ya, e ada mungkin seperti ini Nah adik-adik Adik, pernah lihat orang yang pakai alat di sini, tapi bukan headset untuk dengarkan musik ya Itu alat bantu dengar, dia tidak bisa mendengar dengan baik atau tuli Nah, adik-adik gak boleh tuh teriak-teriak di telinganya juga ya Akan membuat telinganya e, sakit juga Sama kayak kita, kalau diteriakin kan pasti sakit Nah, kita juga bisa bantu dia apa Berbicara dengan baik sama dia Terus kita temenin dia Gak boleh dimusuhin ya Karena kita anak Tuhan, dia juga anak Tuhan Ciptaan Tuhan, jadi kita harus temenin dia Lalu ada apa lagi? Yang mungkin apa? Nih mulutnya, gak bisa bicara gitu ya Dia gak bisa bicara, dia pakai bahasa isyarat Pakai tangan seperti itu Nah, adik-adik juga bisa menjadi teman yang baik buat mereka Bisa menjadi penolong yang baik Kalau ketemu mungkin ada saudara atau teman dekat Atau orang lain yang adik-adik temui Yang mungkin e, tubuhnya tidak sesempurna adik-adik Nah, tapi mereka juga ciptaan Tuhan Nah adik-adik sudah lihat ya Contoh-contoh tadi Orang-orang yang mungkin Tidak seberuntung kita memiliki anggota tubuh yang lengkap Memiliki fungsi anggota tubuh yang lengkap Mungkin ada banyak di luar sana Yang lainnya yang mungkin adik-adik bisa temui Kayak mungkin apa ya Kulitnya Belang-belang Seperti itu mungkin karena dia Habis tersiram air panas adik-adik Nah yang seperti ini Lalu apalagi ya banyaklah kakinya pincang yang pakai kursi roda atau pakai tongkat seperti itu. nah adik-adik bisa temui dimanapun adik-adik berada. nah adik-adik harus membuat mereka tetap sukacita, nggak boleh buat mereka sedih ya. nggak boleh ngeledekin mereka. kita harus menjadi berkat buat mereka, melakukan kebaikan untuk mereka. lalu kita mau berteman sama mereka, kita tidak menjauhi ya. nggak boleh menjauhi kita berteman dengan baik sama mereka menerima mereka apa adanya karena mereka juga ciptaan Tuhan ya adik-adik ya karena Tuhan Yesus tenang sekali adik-adik kalau adik-adik melakukan banyak kebaikan nanti Tuhan juga akan memberi berkat buat adik-adik dan mama papa tentunya oke okay? membuat firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik kelas TK. Karena tadi kita sudah mendengarkan firman bersama dengan Kak Asnat, sekarang saatnya adik-adik bertemu dengan Kak Yawan dalam sesi pembuatan aktivitas. Nah, kita membuat apa sih Kak Yawan? Kak Yawan mau tunjukin ya adik-adik. Kita akan membuat... Tada! Ini adalah pembatas Alkitab berbentuk Mahkota. Lucu ya adik-adik? Nah, kalian akan kasih tau nih ke adik-adik, gimana sih cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja tentunya yang kita butuhkan. Yang pertama, adik-adik akan membutuhkan kertas origami, ataupun kertas yang lain juga nggak apa-apa. Misalnya seperti kertas HVS, atau kertas bergambar lain, atau kertas polos, kertas bergaris, itu juga nggak apa-apa ya adik-adik. Lalu, adik-adik juga akan membutuhkan spidol ataupun pensil ataupun um, pena untuk nanti menggambar serta menulis pembatas alkitab kita lalu adik-adik juga akan membutuhkan gunting untuk nanti menggunting pola mahkotanya lalu adik-adik juga akan membutuhkan nih penggaris dan yang terakhir adik-adik akan membutuhkan lem nah Adik-adik, kalau udah apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, adik-adik, Kak mau minta adik-adik nanti minta apa untuk menggambarkan pola seperti ini, adik-adik. Nah, pola mahkota. Kelihatan ya? Nah, jadi nanti kalau udah digambar pola mahkotanya sama apa-apa bisa digunting adik-adik. Kalau udah digunting jadinya seperti ini. Nah, sudah seperti mahkota kan adik-adik? Kalau sudah, kita simpan dulu pola mahkotanya. Lalu, kita juga mau buat pola hati adik-adik seperti ini. Nah, pola hati kecil-kecil. Tuh, kecil-kecil seperti ini. Buatnya lima adik-adik. Nah, kalau udah adik-adik nanti bisa tempelkan setiap pola-pola hati yang tadi yang ada lima ke atas ujung-ujung ini nih yang ada lima nah, nanti hasilnya akan seperti ini tuh kalau sudah adik-adik tempel nanti adik-adik tulis di sini nama adik-adik lalu tulisannya di sini anak baik jadi kalau kayuan tulisnya Joanna anak baik Lalu kalau sudah adik-adik bisa nih mewarnai bagian bawahnya sedikit saja. Bisa warna-warni, bisa warna merah, warna hitam, warna putih. Uh, warna apa saja adik-adik kalau kayuan pakai warna coklat. Nah kalau sudah jadi deh adik-adik pembatas alkitab berbentuk mahkota. Jangan lupa ya adik-adik, nanti adik-adik kerjakan, lalu adik-adik foto, dan adik-adik kirim ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok. Biar nanti ke Asna dan Kak Iwan bisa lihat adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah bergembira memuji nama Tuhan, dan juga sudah berikan persembahan, sekarang kita mau tutup ibadah kita, kita mau berdoa dan menerima berkat Tuhan bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan kami sudah memuji Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan ajar kami untuk kalian boleh menjadi anak Tuhan yang mau menerima orang-orang di sekitar kami dengan sukacita yang mau berteman dengan semua orang ajar kami untuk kalian boleh menjadi berkat bagi semua orang juga ya Tuhan, sebentar kami akan setiap aktivitas kami kiranya Tuhan menyertai kami menyertai Mama Papa dan keluarga kami kiranya berkat Tuhan senantiasa melindungi kami dari saat ini sampai selama lamanya Amin Selamat hari Minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu di IHMPA selanjutnya dan